Baik adik, apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya, sehat-sehat semua di rumah Nah kakak ha pada hari ini membawakan SPT Tapi sebelum itu mari kita buka alkitabnya dari kisah para rasul 9, ayat 1-6 Kisah para rasul 9, ayat 1-6 Kalau misalkan sudah dapat, biarkan alkitab kita tetap terbuka Mari kita bersatu dalam doa Kita berdoa Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur Engkau telah membangunkan kami dengan kesehatan yang baru Tuhan, agar kami dapat beraktivitas pada hari ini ya Tuhan. Tuhan sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami ingin berdoa Tuhan yang sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan tolong berkati agar kiranya tidak hanya kami dengar, tapi dapat kami berlakukan dalam kehidupan keseharian kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. sampai Saulus bertobat Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem Dalam perjalanannya ke Damsik Ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan dengan dan dengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, judul renungan kita yaitu "Allah Mampu Menggagalkan Rencana Jahat". Sejak usia dini, Saulus mengenyam pendidikan di Midrash, Yerusalem, di bawah per perwalian Rabi Gamaliel. Saulus sangat pintar dan giat mempelajari maupun menerapkan Taurat Tuhan. Para pemimpin agama Yahudi mengangkatnya menjadi salah satu pemimpin agama Yahudi di usianya yang muda. Saulus sangat membenci ajaran Kristus dan para pengikutnya, yang menurutnya bertentangan dengan Taurat Tuhan. Baginya, segala sesuatu yang bertentangan dengan Taurat Tuhan harus dihambat dan dihancurkan menggunakan berbagai cara. Ia meminta surat kuasa kepada para majelis Yahudi di Damsyik untuk menangkap dan memenjarakan para pengikut ajaran Kristus. Keinginan Saulus bertentangan dengan rencana Tuhan Yesus bagi kehidupannya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus menemui dan memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang dianiaya oleh Saulus. Pada ayat 6, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya yang mampu menggagalkan rencana jahat serta mengubah arah tujuan hidup orang pilihannya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Peristiwa itu merupakan pengalaman iman yang luar biasa bagi Saulus dalam proses dirinya menjadi saksi Kristus. Sobat Teruna, kita adalah rekan sekerja Tuhan yang dipilih menjadi saksi Kristus di dunia ini. Perjalanan hidup bersama Tuhan Yesus akan menjadi pengalaman iman yang membuat kita semakin mengenalnya dan mengetahui kuasanya. Ketika Sobat Teruna berhadapan dengan tantangan dan hambatan dalam menjalani pendidikan, jangan takut. Karena kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa Percayalah Tuhan Yesus mampu mengubah dan menolong kelemahan Juga keterbatasan kita dalam mengikuti pendidikan Yang terutama serahkanlah kelemahan kita kepada Tuhan Yesus Lalu tumbuhkanlah kemauan dalam hati kita Untuk belajar sungguh-sungguh di bawah bimbingan roh kudus Selalu saja dapat diubah menjadi perkabar Injil Apalagi kita, ya enggak? Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa dan mari kita meminta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, bersyukur kami telah mendengarkan sedikit dari firmanmu Tuhan mengenai Saulus. Tuhan kiranya dapat menguatkan iman kami dalam kepercayaan kepadamu ya Tuhan. Kami sekarang ingin mengawali aktivitas kami pada hari ini. Tuhan tolong berkati agar hanya seturut dengan kendakmu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin jaga selalu kesehatan ya adik-adik Tuhan Yesus memberkati